perwaena ini yang terakhir mana reza Ayolah. ramdan ramdan kok jangan di situ, ramdan ramdan ya, ya situ aja, siswa aja. Polka reza Polka, reza. Ah. Hey. Polka. Jangan situ Jangan situ, situ Ritki Tak nampak wow. duluan tadi yes, nomor yes, pertama yes. dia jauh ya baju wah licin pakai baju Hah? Ampun Oke. Awas jangan situ Ki. Ah, Dari sini aja lah. Malas. Di Riau, dola sopan apa ini anaknya siapa ini oke udah pindah pindah pindah pindah pindah pindah kenapa Pak kena dia biar mama en mau udah Wah, to to lu situ aja dari situ lompatnya tuh. Yang jauh-jauh. Jauh aja deh. Hai situ, situ Aneh, nih. Sana, aneh. No. no. Alhamdulillah, siap dan hengok. Selain topi baik, iya. Oh, jangan siap dan hengok. Iyalah, hengok. Mua nunggok di hati naik, Dia nunggok. Oh, biarlah, nengok. Kedah, nengok. Kita hengok semangat rangan, dah habis. Ah, jatuh kau. Nengok, nengok. Nengok tu dah. Kau ada nyokai dah. Oh, nengok. Oh, nengok. Nengok, nengok. Oh, nengok. Amin ya tuh nyuau kita nak ambilnya sebelah sana Sebelah sana Anak, anak, anak, anak, anak, anak manjik Manjik pada umum ke anggu Awal Iji, semua, bagi-bagi satu suang Tuh, nak kasih Udah, tinggal untuk waktu Udah Nah, bakal lah, Makan, lah, bakal lah, bakal lah, bakal lah, bakal lah, bakal lah, bakal <tik> 来 <laughs> id kalung semua ini yang naik dari sana dari tiang naiknya <laughs> nggak bisa turun nggak bisa. Asik Ya, ini aja itu dua. dua udah, <spean> udah, udah. jangan Atau... no, oh, udah. udah satu satu tuh eh, tuh sana